tu tuk yuk semai tiap-tiap masa tiap-tiap tepat manusia jadi karuk jadi syirik akidah tak betul ibadat tak molek uca daripada syaitan lepas tu capur dengan nafsu gitu bukan ha ibadat saja dah bahkan cara hidup manusia pun lagu tu lah tulah lah stocok di antara nafsu dengan syaitan terutamanya syaitan ni dia gelak dia wei berasa di dalam perasaan manusia katanya benda hak orang tu duk buat jadi nampak molek komolek komolek wa yahsabu hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a tu hai dalam surah al-kahfi wa yuhsinu hum yuhsinuna annahum yuhsinuna mereka itu nampak molek benar-benar mereka itu duduk buat ok, cik mudah-mudah kan? orang, kafe, semua atas muka dunia, time-time masuk di dalai ayat ni sebab ke apa? sebab yang nampak molek benar-benar yang duduk buat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.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 إذهب كتاب هذا فألقه إليهم إذهب كتاب هذا فألقه إليهم ثم تولعهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملاء إني ألقى إليك كتاب كريم Innu min Sulaiman, wahinnu bismillahi al-Rahman rahim Allahu ta'alau 'alayya wa'tulni muslimin. Ayat dua puluh pak, sabtu tiga puluh Alhamdulillah. Bung hut-hut kecil dengan Nabi Sulaiman. Doa ayat berita hubungnya dengan dia kita tengok. Raja dan keadaan Raja Air Yang diperitah oleh Raja Balkis Di negeri Yaman Burung huk-huk Berita kepada Nabi Sulaiman Aku dapati raja perempuan itu Dan kaumnya sujuk kepada Matahari Dengan meninggalkan ibadat menyembah Allah Maknanya Latih sembah matahari Pagi petang Pagi petai Ini bukratan wa asila pagi petang pagi petang semua matahari gitulah dan syaitan pula memperelokkan pada pandangan mereka perbuatan syirik mereka aning boleh kata tuk yuk semai tiap-tiap masa tiap-tiap tepat manusia jadi karuk jadi syirik akidah tak betul ibadat tak molek pucar daripada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 wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a tu harayat adalah dalam surah Al-Kahfi wahum yuhsinuna annahum yuhsinuna sun'a mereka itu nampak molek benar, -benar mereka itu duduk buat kecepat okay, mudah-mudah orang oh, yeah, kafe semua atas muka dunia tem-tem masuk di dalam ayat ini. sebab ke apa? sebab yang nampak molek benar mereka duduk buat Walaupun benda tu tak molek, malak da, Semua tokam Semua horai Semua gamar Semua menata Bita, matahari, bulan Semua belakang Masya Allah ni Sejak daripada Zameh-zameh Manusia sesak dengan sebab Hawa nafsu dan syatir Lalu menghalangi Mereka dari jalan yang benar dan, Kalau kecek mudah-mudah kan Burung lagi reti ni Burung hut-hut Dukwayat ke Nabi Slemi Katanya mereka itu sesak Dan glewing daripada jalan yang sebenar Oleh itu mereka Tidak berulih petunjuk Tak dapat hidayah Nabi Slemi dengar Eh cedik mung burung Haa tengok Wayak katanya Kalau manusia tu pergi sesak duduk tak tahu gapo lebih pada burung lagi burung hut-hut yang tu hayyak di dalam surah ni kecek mudah-mudah kalau dia jadi orang jadi orang Islam julu benar jadi orang beriman julu oh, holee like. iman dia tapi tak ada Allah tu hal dia jadi burung ya kita tengok tengok tengok tengok ya mari kecek wayak kepada Nabi Seleme katanya manusia satu kumpulan besar, duduk sembah semua matahari masya-Allah tulah tu hari lagi ha ha bugung ni anna yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard mereka dihalangi oleh syaitan supaya mereka tidak sujud menyembah Allah yang mengeluarkan benih yang tersembunyi dari di langit dan di bumi jadi tak nampak dia panggil katuk habis mata hati katuk mata zahir pun tak nampak benda yang sebenar gi duk selain daripada Allah Taala patu kita kiyah sendirilah to her ayat dalam ayat ni manusia pada zaman itu Semua matahari pas kita kiyah sendiri katanya Semua lain daripada Allah Taala yang namanya tagut belaka ada kira benda yang disembah selain daripada Allah namanya tagut Wa man yakfur bi amman yakfur bi at-taghut wa yu'min billah bil urwatil wuthqa lam ifsa ma laha ni dok adalah suratul baqarah yang selalu kita dok baca tu her katanya sesiapa yang berkufur dengan taghut dan beriman dengan Allah maka orang tu adalah dia pegang dia bergantung tepat yang kuat sekali iaitu bergatung dengan Allah SWT wa taala cer katanya orang apabila dia imel kuat dan dia tak ada selumah-selumah pihak-pihak syirik walaupun sikit orang itu orang berime dan orang berpegang dengan tunye ataupun tali yang kuat kita pula gitu lah hidup kita orang Islam ni jangan viadah benar-benar selumah syirik pun jangan viadah selumah-selumah ni ada selumar -selumar, dia duduk dia kena cik-sikit, dia duduk tak sedap selalu supaya kita pakai seluar, pakai gapang, ada sumuk sekodok, duduk dalam seluar kita, dalam baju kita, duduk tak sedap. Ada selumbar, duduk di baju, duduk mucuk-mucuk. Di... Tengok. Dia tak berlain, kita ni. Ini nak ayat katanya mucuk, walaupun saya so mucuk. Tapi duduk tak sedap. Bahawa kita berjaya, cik! Allah sedap dah lah. Lepas syirik pun lah ketulah. Orang yang dia ketih, hidup Islam sungguh, dia tak boleh tengok syirik dok berlaku dalam sangkum dia buas nak prak-pram, buas nak royak, buas nak sapa. Buas nak nak pengabih, nak hapus benda-benda macam itu. Tak siwi ada. Tapi tak ada arah. Wah, tak ada arah so ni, tak ada arah. Tak tahu nak royak. Duk ada lagi orang-orang dok buat, dok mitok dengan kubur, mitok dengan pusu, mitok dengan got, mitok dengan gani, Allah oh, banyak. Dok main apa sains bomoh hatu syirik dua ada lagi kok kapung kok mana-mana dak mitak go tu mitak gani. Ha ni sebab lah, Jangan wi ada dia hidup orang Islam yang berime benar-benar dengan Allah Taala. Jangan wi ada benar-benar hak pasal bawa jatuh ugamu utama. Pas tu? Hak lebih lagi sujud selain daripada Allah Taala. Hidup sujud ke go tu gani banyak negeri sian ni negeri takkum. Negeri sian negeri takkum. Negeri Brala, lepas tu bukan negeri Asia saja, Asia boleh katakan seluruh Indonesia apa banyak. Kalau negeri ke atas-atas tu, kau banyak lagi. Burma, Laos, Kempucha, China, Jepung masya-Allah Nepal dan seterusnya banyak. Negeri Tokong Melaka, lati orang semua tak kong ni boleh katakan kaya wong kwang daripada zaman-zaman dulu patu Sampson benar ya sembah selain daripada tokong tu p t2 p t ni p t2 p t ni patu duk mersak sero piah-piah masuk di dalam golongan orang-orang Islam. Pas kita pun kita kena yomrah katanya belong pada Islam siapa ke tempat kita ni orang dak semua tokong dah dulu. Pas kali kita nak oyak katanya belong pada Islam siapa orang dak sembah gapo tak tahu nak semua kepadamu, dah Islah tak sapa lagi tak ada orang yang ada kitab mana-mana, katanya tempat kita ni ada Rasul, ada Nabi, tak ada walaupun orang pada zaman dulu tak lama seperti zaman sekarang tapi orang zaman dulu semua tak lagu tu. bila Islah sapa sama ada mari melalui orang belayar ke orang Gapur, mari dakwah, sebar, sebar, sebar, sebar sehingga orang tepat tak kita dan seluruh Asia Tenggara ni mula tukar agama tukar tukar tukar tukar jadi orang panggil orang Melayu orang Nayu pak kita panggil tak apalah nak sebut Melayu kan, Nayu ke kan, gapo tak ada de plak apa tapi pegangnye ugamo tu waktu kita nak hop sekali lepas tu yang yang mari dia bukan mari mari sekali go dom Sempurna selalu. Tak, ya mari sikit, sikit. Tayoi, tayoi. Tak boleh buat dia tu, tak boleh buat dia ni. Kadang-kadang, tak apalah. Amare lagi lah. Dia buat, tak sewa jadi mengaju sangat. Tak apalah, buat-buat lagi. Tapi bawah sikit-sikit lagi tak sewa buat dah. Ha, gitu. Haktulah dia jadi kuaka yang jadi pusako Dengan amalek dah. Jadi kuaka yang jadi sako kepada orang belakang-belakang yang masih lagi dia ada pergenyai-pergenyai orang-orang syirik kurafak dia buat rekod air dalam ugamu gotu-gani-gotu-gani gotu, gotu. cuba kita gambar deh. Nabi Muhammad SAW ni dia beki benar yang lepas-lepas maridah ni terhadap Nabi Muhammad ni masa dia ada hidup belong pada tu punuh hutuh dia mari, pak maripak betul semula maripayak katanya hok dulu Yahudi Kristian dia buat tak kena dia mari baiki lepas tu dia wang rakan semula nak jadi umat lepas pada dia sampai ke hari kiamat ni u jadi molek gambar katanya tepat yang Allah tak, yang yang tu ha pilih tu adalah dunia manusia duk rosak mari lamur. dah nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam nabi mari pelian kronsan semula hak tak tak molek nabi betul betul betul betul betul, betul. jadi molek Lepas tu besar kepada umat dia. Munggunuh ni. Aku buat mulai dah. Atur mulai dah. Dalam semua tiap-tiap karo. Ha amal ibadat, ha amal ke minum, ha, politik, ha kesihatan, ha gotu guni. Semua tiap-tiap karo. Mulai habis. Tapi mari punuhnya. Umat dia sendiri khaynak ugamu. Masya Allah. Saya tak ada orang yang katanya. Semua orang ada khaynak ugamu. Tapi sebahagia daripada umat Nabi Muhammad ni lah. Orang yang tak ingat jasa Nabi Duk pergi khenat Duk pergi buat gitu, buat gitu ni, buat gitu Saya ingat, saya ingat punuh agama Dia punuh agama Klik kepada ayat sana tak? Iaitunya Nafsu dengan syatir Oh, percub makhadi lah Nafsu pun duduk, no Syatir pun duduk -duk ayat dah tahu berapa puluh ayat dia dalam Quran La'u zayyinanna lahum wala udillannahum wala tu kata-kata syaitan belakang aku nak khianat aku nak sesak, aku nak pesong, aku nak we di glewing Ya royak royak depan siapa tu depan ada depan Allah taala syaitan ada royak pas kita tak jinjang lagi katanya syaitan syainamun dah ni saya Saya tu syaitan syainam syainamun dah katanya dia nak tipu anak cucu ada siapa ke hari kiamat oh kita kena memikir menjadi menjadi bersungguh hal ni manusia sesak dengan sebab nafsu dia dengan sebab syaitan tu lah tu termasuknya kita sikit sebanyak walaupun tak kena dengan secara time-time roh pasin tapi anak, anak orang ni kena tipu belakang kau syaitan kena tipu belakang sikit sebanyak kena ada Walaupun cochih cochih cochih dia kena ada. Tak ada orang di atas dunia ni tak tak turuk nafsu dia. Tak ada berdosa langsung tak ada. Semua orang ada dosa belakang sikit sebanyak. Ciehlah tu. Turuk nafsu. Nak turuk syaitan. Apa tah lagi manusia lagi jadi glewing siapa kesujuk selain daripada Allah. Oh hak tu lah. Kafe tim-tim lah lu lah. Tak ada kena takwil banyak lah Orang okay, sujud selain daripada Allah. Saya sambung, eh? sebab masa ada sikit lagi. Tidak sujud menyembah Allah yang mengeluarkan benda yang tersembunyi di langit dan di bumi. Ini burung kece. Bermaknanya, ia reti benar ni Islam. ni. Eh, Ini burung hut-hut. Mati dah dia. Burung hut-hut ni. Hidup sebetulnya pada zaman Nabi Sulaiman, patut matilah dia. Tapi nak no, ayat katanya kalau dia dia jadi manusia ni, masya-Allah. Ime dia tim-tim molek. Kita pun kena jadi lagu tu lah. Dan yang mengetahui apa yang kamu rahsiakan serta apa yang kamu zahirkan. Ni burung duk kecek ni. Tuhan wayak perkatean yang burung duk kecek dengan Nabi Sulaiman. Allah la ilaha illa huwa rabbul Allah tiada tuhan melainkan dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang besar. Allah. Ha ini kita kena gambar baru jadi kemah dalam dalam hidup, dalam akidah kita orang Islam. Arasy ni iaitu nyo balang Allah Taala. Yang paling besar sekali yang Allah Ta'ala buat, Iaitunya arash. Ini Nabi raya di dalam hadis dia. Katanya, yang paling besar sekali makhluk, Iaitunya arash. Banding ini, banding mudah-mudah. Langit semua tujuh lapih, Supangga asal lima. Supangga butir lima. Arash, Masya Allah. So, yod kejadian yang sangat besar. Sehingga syurga-syurga semua pun Duduk berada di di bawah arash Pak kita Kena kita tengok situ belakang Kena kita jumpa situ belakang Akan boleh tengok sikit lagi Katanya besarnya arash Allah Ta'ala Dan kita serah kepada Allah Dia raya macam mana Di dalam eh, ayat-ayat Minta maaf dia Saya sangat-sangat minta maaf ke cikhan ni Boleh duk jadi baloha akidah Al-Rahman wa al arsh istawa Thumma istawa al arsh Ha arash ni, orang duduk balah ha? Mereka kata lagu tu, aku duk kata lagu ni Saya jadi puak Comti, maui gonggeng, gonggeng, gonggeng dalam sangkum kita Ha arash Allah Ta'ala Padahal benda tak ada kena balah Pakat yamrab katanya arash adalah Makhluk yang sangat besar yang Allah Ta'ala buat Lepas tu dia istiwak lagu mana Wallahualam Kita main misid nak kita tanya katanya Tu hebat mana lagu mana Main misid Hariya -hari. Kita nanti percaya sudah Percaya kita suka dengan Hak Nabi raya Siapa di atas dunia ni raya katanya Akidah Nabi, akidah tak betul Siapa berani raya? Orang kafe katanya akidah Nabi tak betul dengan malak dah, saya ulang ni tak ada salah ni Orang kafir katanya Nabi Muhammad salah Nabi Muhammad tak kena Tapi orang Islam tak ada sorai pun Raya katanya Nabi Muhammad tak tahu. Akidah Nabi tak betul ke? Tak ada Siapa orang yang akidah Nabi tak betul? Berarti kita kena berimel supaya dengan akidah Nabi Kalau lah orang duk bicara, duk raya katanya Kita kena berakidah supaya dengan imel Syafi'i Supaya dengan Imam Abu Hasan al-Ash'ari Supong apa ni Ma, a, a, a, Mansur Maturidiyah. dia, tu dia ni, semua tu, kia katanya duduk terhadap lang lagi tak sama dengan aqidah Nabi, saw. Sebab tu kita orang Islam kena sebut katanya amanah kama amanah Rasul. Kami berime supaya dengan Nabi Muhammad Rasulullah saw berime. Nabi berime lagi, lagu mana? Kita mata lagu tu. Barulah tak silap pastu tu ngaji lah Wiknu dulu lah Cara berakidah Daripada Kro'el ni Yang tu herayat Semua Kro'el Hubungnya dengan akidah Tak betul lah kita berima Tak ada pernah balas banyak Haa akidah Hak khilaf Khilaha fekoh Nampak semangat kecep pagi ni dah Fekoh tak apa mengbuat lagu tu aku buat lagi ni mun nak angkat tangan aku tak si angkat tangan. Itu tak apa, tak ada apa. Sebab ada belakang nabi buat. Kadang-kadang nabi buat lagu tu, kadang-kadang nabi buat lagi ni tapi hak akidah tak ada khilaf. Tak ada khilaf hak, -hak akidah. Baca Quran woi jadi banyak, baca bererti woi paham. Insya-Allah akidah kita betul selalu dah. Ning kita akan tengok sikit lagilah ayat ni. Bos sampai juzuk yang ke-20. Lah ni doklah juzuk yang ke-19 lagi. Sikit lagi lima kali Allah Ta'ala tanya A ilahumma Allah. adakah tuhai lain lagi bersama dengan Allah nanti kita akan sapar sikit lagi Masya Allah inilah kalau dah kita reti sungguh-sungguh reti sungguh sunuh Nabi ajarin Nabi Allah buasa katanya sujud adalah hidup kita yang kita pegang, kita berimel kita beramal kita berakidah dan kita semua adalah cara hidup Nah, panjang sikit pagi hari ini minta maaf. Ah. Seminat dua. Wallahu'ala wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. warahmatullahi wabarakatuh.